Uh, pola hidup Atau gaya hidup pemain sepak bola Yang membuat mereka menurun kualitasnya hmm. Atau memang kalah bersaing sama Orang-orang yang lebih besar Atau yang di team last senior gitu, Mas. Kalau itu mungkin, kenapa, Mas? menurut pendapat saya hmm. ya, Pendapat saya Pemain-pemain uh, muda Yang bersinar waktu itu hmm. Harusnya mereka keluar ke luar negeri Harusnya Harusnya Karena, karena? kalau di luar negeri itu kan levelnya berbeda dengan Indonesia mm -hmm. Kalau uh, mereka yang bersinar terus dia stuck di Indonesia Dia sampai di situ-situ aja Karena apa? level kompetisi kita jauh dari level kompetisi yang lain mm -hmm. Seperti Jadi, contoh Eki yeah, yeah. Ya, Saya sangat setuju sekali waktu itu Andi Firmansa yang Andi Firmansa 6 tahun atau 7 tahun di Malaysia Dia mm -hmm. pulang ke Madura kualitasnya memang jauh sekali top Beda, Beda. Dan akhirnya Andi Firman lama di Indonesia akhirnya berbeda. Oh, berarti skillnya itu terpengaruh dari kualitas Liga. Ya karena apa? Kalau mereka ke luar negeri, ya kan, hmm. otomatis, uh, semuanya kualitas luar negeri sama kualitas Indonesia kan berbeda. Ya. Kan? Lebih tinggi kan. Ya. Nah, akhirnya pemain-pemain Indonesia juga kan, apa? Pemain Indonesia juga kan akhirnya kan, ibaratnya kalau Pak saya selang muasabah introspeksi, hmm. saya mereka kerja keras, hmm. ya kan? Yeah. Kerja keras terus kerja keras kerja keras, gimana cara saya harus ambil inti? Hmm. Nah, saya harap. Uh, Pemain-pemain Indonesia itu, ketika bersinar di usia muda Mereka keluar negeri, keluar negeri. Itu uh, pendapat saya, karena di sana itu linknya lebih besar Baik main Ayo di liga-liga top Eropa, ya kan? Lebih besar hmm. Mereka gampang dilihat orang-orang di agent-agent -agen di sana hmm. Kalau mereka main di Indonesia, ah, Indonesia terus <laughs> pengalaman di mana? Indonesia Coach? Indonesia Pak? Indonesia Mas? Ah, enggak bisa Pengalamanmu di mana? Di Polandia? Mana lagi Serbia, biar. Okay. Bisa masuk emang, Karena emang, pengalaman emang itu penting. Ya, pengalaman terus sama uh, bentukannya kalau bilang ya, bentukannya, mental itu di luar yes. negeri yes. nah, Walau ini mas untuk pola hidup, apa gaya hidup ini pemain-pemain muda zaman sekarang, kan kita juga tahu nih. Air akhir ini kan mas heboh tuh ada pemain under. Yang beliin itu ya. Dua ya. Okay. yang beliin mobil pacarnya yang saya harga mm -hmm. bukan jutaan lagi sekarang udah ememan gitu loh. Yes makanya tuh, uh, gimana sih bagaimana hidup pemain bola itu khususnya ya si yang udah level, level timnas ya gitu loh kalau saya mungkin uh, pemain tersebut mungkin sudah uh, memikirkan mm -hmm. uh, pemain itu sudah membeli mobil itu atau segala macam pasti pemain, saya juga sebagai pemain pasti pemain itu sudah memikirkan kedepannya mm -hmm. mungkin mm -hmm. uh, si pemain itu memang di keluarga yang kayak oh ya kan backgroundnya ya backgroundnya background ya. mampu gitu ya ya saya berharap ya apa uh, kalau memang ada lagi kalau bisa kalau pendapat saya mm -hmm. mending uangnya ditabung ya kan untuk ke depan untuk membangun rumah tangga dengan perempuan tersebut kalau menurut saya <laughs> oh, iya, iya, kalau menurut iya. saya betul, ya betul, tapi betul, kalau pemain muda aja, mungkin uh, pc-nya kan berbeda hmm. uh, pemain itu memang pacaran dengan artis hmm, oke okay, kan jadi iya. mungkin dia berpikir oh saya harus kasih ide yang lebih uh, sama lah maksudnya aku harus belikan ini mobil atau apa tapi saya pikir pemain itu sudah memikirkan ke depannya pastinya dan juga di sisi lain juga dia pasti mempunyai background dia menjadi uh, di keluarga orang kaya hmm. ya saya sebenarnya setuju aja mungkin uh, bisa mengangkat moral pemain ya kan gak <Gun> ga, cuma artis aja yang bisa membelikan mobil ke <Gun pacarnya <Gun <Gun ya kan atlet juga bisa atlet pun bisa ya? itu nilai plus Nya, ya mungkin nilai negatifnya yaitu uh, harusnya uang itu ditampung untuk ke depannya kebijakan panjang istilahnya. Ya, itu siapa tahu kan dengan ada itu akhirnya orang-orang Indonesia itu udah anak gak usah sekolah, Gak usah jadi PNS, jadi bingung main bola aja. <gulanya> <gulanya> itu mungkin jadi solusi baru <gulanya> buat anak-anak. Samaian ibu-ibu tuh ayo kamu harus sekolah biar jadi anak iya. ini. Ayo coy, harus sekolah badannya sepak bola anak-anak Indonesia kan seperti itu. Dan juga kan kalau kayak gitu kan saya mikir gini, orang tua sudah dikasih apa aja. Nah, oh, kalau itu, aduh, kalau itu ya, hanya beliau uh, yang uh, tahu. Iya ya, kan, pelaku yang tahu. Ya, pastinya saya saya pasti percayalah, pasti pemain itu otomatis orang tua dulu tuh pasti lah. Tapi ya, itu mungkin orang-orang kan berseuzon. Wah, kamu ngasih menit <laughs> yang belum halal buat kamu. Kamu sudah ngasih ke ya, kayak gitu kan? Oh, iya. Kenapa kamu nggak ngasih ke orang tua oh, ya? Gitu, orang-orang iya. kan berpikirnya seperti itu. Tapi ya, saya berharap. Uh, si pemain tersebut sudah berpikir ke depan, lah. Berarti, kalau ini saya tanya lagi, masih setuju juga dengan saya pernah dengar apa Siapa yang ngomong gini kalau pemain Indonesia itu cuman mencari kemapanan untuk keluarga, bukan mencari karir yang meleset. Terus, itu juga ada, ada pelatih atau siapa, apa pengamat boleh yang bilang kalau pemain Indonesia itu nanti cari itu cuman untuk membuat keluarganya menjadi mapan dibandingkan mencari karir yang lebih tinggi jadi dari itu banyak yang lebih bermilih main di Indonesia daripada di luar negeri kalau menurut Mas Hidok dengan ucapan seperti itu setuju gak sih? kalau saya nggak munafik ya Mas kebanyakan seluruh Indonesia mungkin punya pilihan untuk kemampuan keluarga hmm. hati, hati memang ya, ada itu karena untuk berpikir ke karir sih kadang kan karir kan masalah finansial value kan hmm. udah kamu di tim itu aja tapi value nya sedikit betul hmm. ya. hmm. Tapi berpikir lagi keluarga aku gimana? Saya punya tanggungan, saya punya tanggungan A, B, C, saya punya anak tiga atau empat segala hmm. macam gitu. Makanya orang-orang asing pun bingung sama orang Indonesia. Kok kenapa kamu nggak mikir? Kenapa kamu keluar. kok uh, mengangkat hmm. keluarga kamu kenapa nggak prestasi aja dulu hmm. gitu? Mereka berpikir untuk kepentingan keluarga dulu kemapanan apa kemapanan keluarga daripada prestasi nah kalau tadi kan bahas-bahas tentang apa nanti kemapanan. Uh, kemapanan, uh, kemapanan apa karir yang melesat? Uh -uh. Jadi kalau menurut Mas Sidot itu uh, kemapanan lebih kemapanan keluarga lebih kem uh, karena uh -uh. apa pemain Indonesia itu kan jarang orangnya bermain di luar negeri. Hmm. Orang yang bermain di luar negeri tentang apa di luar negeri itu kan mereka memang mencari prestasi. Iya, yeah. ya kan. Dan juga memang lama-kelamaan memang nya besar, hmm. ya kan. Tapi keluarga itu taruh mana? Gitu oh, loh. Jadi uh, sebenarnya mungkin mungkin loh, mungkin itu menurutku sendiri. Mungkin mereka juga bingung ya, Mas? Iya, bingung. Bingung. Masih tetep, Jadi, bingung masih gimana tetep. sih itu? Jadi kan kadang ada orang yang tanya value berapa. Sebenarnya ini kan halumra lah ya. Iya. value berapa di luar negeri. Sebenarnya value luar negeri sama di Indonesia itu hampir sama. Hampir sama, Hampir sama, makanya untuk apa? Memang besar di luar negeri, cuman selisih sedikit. Tapi daripada di luar, mau di sini aja kalau di ASEAN ya. Mas, kita bicara ASEAN dulu deh hmm, hmm. ASEAN, Liga Indonesia itu pendapatannya gimana kalau dibandingin mungkin Malaysia, Thailand, Vietnam kalau kemarin kan saya hampir dapat tawaran di Malaysia Thailunya hmm. itu ya hampir hmm. hampir memang lebih di luar negeri hmm. tapi Selisihnya sedikit lah. Hmm. Ya, daripada seperti itu Mali menisai diusnya. di sini Mali keluarga. Iya, makanya pelatih waktu itu saya menheran heran, mereka kok nggak prestasi? Apa nggak mencari prestasi? Memang sih pemain Indonesia prestasi semua rata-rata, tapi mereka itu nggak langsung apa? Prestasi yang lebih gitu. Jadi, kalau sudah di tim nasional itu juara esobi dulu oh. gitu karena apa? itu kemapanan keluarga mereka yang dipilih. Benar itu sih. Sebenarnya banyak ya tim-tim ASEAN yang mencari pemain di Indonesia itu ya. banyak sebenarnya. Ya, contoh kayak Ronaldo segala macem Mereka kan carinya prestasi juga. Iya kan prestasi-prestasi kan? ya, ya, kan? eh, bagus, juara segala macam. Akhirnya keluarga mampah segala macam. Memang, um, saya prestasi itu kan sebenarnya lama sih ya, lama Terus sekali Tapi kalau ya, mas ya, ya. Ya, proses ya masih. Iya proses, lama Lama dari hmm. mencari prestasi lah daripada kita mengandalkan kemampuan keluarga. Tapi di sisi lain, keluarga itu penting loh. kadang kan kita main bola, gue main bola terus hasilmu mana? kadang kan seperti itu orang tua cunggu-cunggu <tuh>, ya, ya, gitu, gitu, gitu, dibandingkan PNS. <klihatan> itu, <tuh>. itu, ya, itu saya itu dah. saya juga saya. Ya, ini ngomong-ngomong mas nih masalah timnas ya kita ya timnas kan kita bisa lihat di mungkin di bawah tahun 2000-an, di tahun 90-an tuh timnas itu saingannya cuman mungkin Malaysia, Thailand mungkin Vietnam masih jauh di bawah. Vietnam, Filipina tuh belum ada, okay, okay. nah kalau sekarang tiba-tiba tim-tim sekelas Vietnam, Filipina itu udah mungkin hampir sama sama Indonesia kan levelnya gitu ya, di, kalau kita bicara, bicara di kejuaraan internasional, mungkin hal-hal uh, apa yang perlu dibenahi sih untuk Indonesia biar lebih kembali ke masa kejayaannya dulu tuh gitu. pertama dukungan total dari federasi, federasinya sangat penting, kedua dukungan penuh dari masyarakat hmm. sangat penting sekali ketiga lebih penting lagi fasilitas fasilitas fasilitas dan juga di sisi lain juga Liga kita harus dipenai Bagaimana caranya pemain ini supaya nggak capek menghadapi kalau mungkin ada FIFA Matchday hmm? atau uh, kualifikasi Piala dunia atau Piala Asia atau Piala AFF itu yeah. jadi pemain pemain kita pun tidak mencari alasan atau gimana dan juga kan kadang kan pemain habis dari timnas cedera Iya yeah. karena capek kan itu pasti makanya empat itu kan jadi kayak macam Hal yang pertama hatus. itu ya itu kedua dukungan penuh dari federasi ya kan fasilitas dukungan supporter dan juga jadwal Jadwal nah, sangat jadual. Jadual liga, nah, ya. liga tuh, ya? kalau di luar negeri itu ketika timnasnya main liganya libur, liganya libur. Tapi kalau di sini kata-kata malah bareng. saling tarik menarik antara klub dan timnasnya tim itu yang saya juga bingung tuh. Itulah mungkin makanya uh, heran juga saya. Makanya pemain-pemain kita kan akhirnya kan psikinya terganggu. Iya. Mereka bermain atau... di liga tujuannya untuk kemana? Tim nasional kan? Hmm, Sudah dipanggil ditolak, enggak, ditahan, saya panggil, pernah juga, soalnya saya pernah persekis saya, jujur saja saya terganggu saya dipanggil tim nasional tapi saya sudah nanti dulu nanti kamu pasti dipanggil lagi kok lu oke okay kalau dipanggil lagi, kalau enggak berani, berani menjamin, enggak kan, uh, kalau memang ada pemainnya dipanggil monggo, tapi sesuai dengan memang kalau memang dibutuhkan kalau di sana nggak main percuma juga kan iya, iya kan pemain terus juga gitu ya? iya, ada kan jadi pemain juga kan kadang ya Allah mending saya di klub kadang ada saya pernah waktu itu ada pemain yang nyeletuk mending saya di klub aja main terus gitu kadang gitu, enggak pasti, di timnas gitu. nggak main kalau macam bla bla bla ya banyak cuman itu sebenarnya ini hal remeh di tim nasional kita nah yang jadi permasalahan itu pemain pulang dari tim nasional cedera Nah, ini tuh pemain tanggung jawabnya di mana? maksudnya tanggung jawab di timnas atau ke klub? Kalau di klub kan nggak ya boleh dong. Kayaknya kan timnas. Oh, selama ini? Nah, kalau selama ini sih di tim nasional sih, cuman di tanggung timnas. Ya, rugi di klub karena apa? Singkat pemain siap. pulang dengan keadaan cidera. Gitu loh. Berarti berangkat sehat pulang. Nah, Kayak gitu lah Ini di luar topik ini ya yang ringan-ringan dulu Mas kalau oh, hmm. timnas manggil tuh ya, sih lewat WA <laughs> Atau lang nah, telepon tuh <laughs> gimana syarat tim, tim iya, nasibnya iya, manggil iya, peman kan, itu. Bingung kan apa di telepon, ayo besok berangkat ya atau gimana atau lewat klub atau gimana Biasanya sih pertamanya biasanya kalau mereka punya nomor saya ya lewat WA uh, Setelah itu mereka kirim lewat email di klub Oh berarti orang personal dulu atau orang yeah. klub dulu? Oh. Ya biasanya kalau memang dia nggak punya nomor dari pemain tersebut langsung. Kalau oh, manajemen email. ya. ya yeah. Manajemen. Oh, berarti dulu. itu, guys. Kalau pemain timnas juga paling enak wa, guys. <gurlaus> <gurlaus> jadi kalau kalian mau ajak mas Rido ini main ke klub kalian wa aja. <gurlaus> mas main yuk. Oh jadi kalau tadi kan bahas tadi ya narik semuanya yang tadi sebenarnya sebenarnya bisa nggak sih Indonesia tuh punya kualitas kayak negara ASEAN yang itu kalau manajemennya dibenerin bisa Sisa, bisa, bisa lah. makanya dukungan itu kan dukungan itu juga fasilitas itu penting bang makanya waktu saya saya kan mengikuti klub dari Malaysia GDT, GDT kan CDT luar biasa GDT. mereka benar-benar uh, fasilitas itu nomor satu satu karena apa pemain sudah masuk lapangan -lapang bagus fasilitas bagus pasti semangatnya mas tapi kalau sudah, pemain sudah masuk lapangan, ya Allah fasilitas biasa-biasa atau aduh, apa-apa Kadang -apa. <laughs> males, ya kan, tapi mereka berjuang gimana, sayangnya fasilitas tuh luar biasa Itu sangat penting sekali, ya, makanya GDT. di Juventus, Real Madrid, Eropa lah, nggak usah jauh-jauh lah, di JDT itu ya, Di Malaysia itu hmm, ya, Johor Lapangan ada 4 atau tiga kalau nggak salah, terus juga tempat gym sendiri, tempat sauna sendiri, kawan apa sendiri Jadi pemain pun, mereka merasa nyaman itu, jadi saya benar-benar Ya, uh, u, iya kan? gitu loh diperhatikan, ya, diperhatikan diperhatikan juga otomatis fasilitas kelas seperti itu kan otomatis kan hak mereka juga lebih diperhatikan lagi hmm. kan hmm. kayak iya. gitu. Masih itu sebuah parameter klub bola ASEAN sekarang ya. Iya. Yeah. Ya, kalau semoga. kalau di Indonesia kan kalau latihan kan kadang di stasiun apa di stadion sendiri. Yeah. Yeah. Sampai akhirnya kan rumput rusak. Nah hmm. itu sebenarnya mereka ganteng itu sendiri, tua rumah. <laughs> oh, iya, ya? kan umumnya punya punya lapangan sendiri kan buat. Harusnya di iya, luar Iya, itu sangat penting. Itu makanya itu. Ya itulah semoga tim tim Indonesia bisa meniru JTT ya. Amin, amin, amin, amin. amin. amin. amin. -harapan terdekatnya itu. Kan, Yang kita mulai dari klub sendiri, ya, hmm. ketika klub manajemennya bagus akan berefek ke pemainnya. Hmm. Kalau pemainnya bagus otomatis timnya timnasnya juga akan terangkat. Contoh sih. seperti di Bali lah. Bali hampir sama seperti GDT, maksudnya mereka membangun lapangan sendiri ya kan, Terus juga tempat gym sendiri ya maksudnya di Indonesia ada, cuman baru satu yeah. saya berharap seluruh Liga, baik itu Liga 2, Liga 1, atau Liga 3 saya berharap mereka punya fasilitas yang mumpuni daripada uh, klub itu membeli pemain senilai 4M, hmm. 5M hmm. ya mending buat fasilitas kan iya ya, iya kan gitu iya, iya. loh mending beli pemain oke okay, pemain asing cuman ya jangan sampai di harga segitu sampai beli uh, pemain made player atau gimana nah, untuk iya. apa gitu loh mending bu uangnya buat fasilitas gitu loh bangun lapangan, bangun gym, atau bangun sauna atau segala macam itu kan lebih-lebih Sebenarnya aduh sayang seperti itu beli seperti itu memang menarik perhatian sponsor segala macam tapi kan nggak seberapa Iya jadi Iya, kan? jadi. Ya, jadi daripada beli pemain dengan nominal sekian, nominal 5 m, 6 m ya beli untuk fasilitas. Fasilitas gitu. dulu yang dipenai. Sangat penting sekali gitu loh. Dan juga uh, tim juga kan, klub juga kan memberikan kesempatan untuk pemain-pemain muda asli Indonesia lokal gitu loh. Makanya banyak kan pemain Indonesia yang mengandalkan pemain asing, hmm, ya kan, baik striker, apalagi striker seluruh klub, hampir seluruh hmm. klub liga mereka pemain apa pakai pemain asing. Nah akhirnya lokal pun tidak bisa apa-apa. Kan? Iya dulu. Timnas sekarang jagoannya beto ya tuh. Tiga puluh sembilan. Tiga puluh sembilan lah. Dia A naturalisasi. Naturalisasi lagi tiga puluh sembilan tahun ya, loh. Cuma apa striker murni? Wah selosa saya sudah so, tua. Lerbi yang paling muda kan ya. Lerbi Samsul Arif. Oh, Dah dulu waktu itu ada Dedik seti, apa LRB Setiawan setelan. dia kena lutur. Ya sekarang ada Bagus Kavi hmm. ya kan. Ya, Terus Egi Maulana. Saya berharap lah mudah-mudahan. Uh, kedepannya klub-klub bisa membuka mata kembali, membuka ya. peluang untuk memberikan cang uh, terbang, ya, terbang, terbang ya untuk pemain-pemain lokal. Jadi baik lagi uh, sebenarnya ini kan tujuannya juga nanti kan ujung-ujungnya ke kan timnas ah, lagi iya. kan. dan isinya like tetap gitu. lokal dan itu betul, kan betul. juga value nya kan jadi lebih kan. Jadi yeah. Mas Rido bilang dia bakal berjuang untuk Indonesia, Ia, itu pasti. Negara yang sendiri daripada negara yang tadi pemain naturalisasi yang kata Mastian Caper atau Pansos ya? Caper lah, ketiap baru ngomong ada darah Indonesia ketika Indonesia oh. udah ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia kan kalau udah ditunjuk pasti ikut dong ya nggak ya, ya. usah melalui kualifikasi kan udah pasti main di Piala Dunia tiba-tiba nah. dari Belanda muncul dari Italia ada, dari Inggris ada itu kayaknya nah, orang oh, ngapain, ngaku doang, ya. Ya, ngapain <laughs> nggak malah merusak harmonis antimis terus tadi kan udah dijawab per perbedaan tadi yang di Liga ASE ASEAN ya sama di Indonesia. terus nah sekarang kita mengurucut lagi nih. kalau menurut Masildo sepak bola pekalongan itu kayak gimana? Nih? ya sebenarnya mental pemain pekalongan tuh mereka inginnya stay di sini aja. Hmm. dan juga oh. memang ada pengaruh. udah kamu di sini aja. saya juga merasakan. udah kamu di sini aja ngapain keluar keluar? ngapain nggak mudah di sini aja? aman aja kok bla bla bla bla tapi saya berpikir Banyak orang yang bilang 30% Yang bilang, udah kamu stay aja di Pekalongan Tapi 70% Kaya bilang keluar tuh karena apa? Justru link-link e, untuk memberi apa mendapatkan klub-klub besar atau mungkin dapat kesempatan itu di luar karena ibu kota kita kan di Jakarta. Yeah. Kalau ibu kota di Pekalongan, oh ngapain yeah, kemana-mana yeah. gitu, gitu loh. di sini. Iya, itu yeah, makanya saya juga waktu itu kan, alhamdulillah, saya ke PS Polri kan waktu itu TC-nya di Depok. Makanya orang-orang mm -hmm. melihat semuanya. Oh, Riza itu seperti ini. Oh dilatih sama ini Itu juga kan pelatih-pelatih juga kan nah, kan. Oh kualitas gitu seperti ini Saya bisa merekomendasikan ke klub-klub lain, ke pelatih-pelatih lain Berarti pelatih-pelatih itu cuma sureng cerita antar mulut ke mulut ya? Pasti, aunque? pasti Dan juga mungkin ada juga yang pelatih yang nggak suka ke kita Hariannya cerita juga ke sini Banyak Berarti bisa julid juga ternyata Bisa, bisa Mereka punya grup WhatsApp pelatih-pelatih Indonesia Mungkin kalau ngobrol Aku ngecah, api ibu Anu lumayan nih, wewe Kok kutrak wih? Oh. Wajud. Skill-nya mampu. <laughs> mungkin seperti itu ya, mungkin. Ya, makanya uh, harapan saya pemain-pemain Pekaloha yang punya kualitas keluar, kalau bisa. Keluar cari pengalaman yang baru, cari teman baru, cari tantangan baru. Karena apa? Kalau cuma di sini Ah, ya, ketemunya keluarga terus, maksudnya dalam artian uh, kasihan ternyata. itu loh, akhirnya iya, kan iya, gak berkembang mati, ya mati, loh. Iya, makanya kalau mereka di perantauan jadi tahu, oh kehidupan di perantauan itu seperti ini saya bisa memanage uang sekian, oh uh, pertemanan di perantauan itu seperti ini jadi tahu mental apa mental jadi terbentuk ya, itu, itu. itu loh progres, progres, progres, progres, progres akhirnya mereka, oh seperti ini, akhirnya mereka pun balik ke pekalongan tenang kelahiran, akhirnya saya punya segalanya. Gitu loh. Ini loh saya kasih ke keluarga, ya kan? Saya juga memberikan ilmu untuk adik-adik yang di SSB atau yang apa junior-junior kita Ini luar biasa ya. Luar biasa <tuk> banget ya kasih Dok. <tuk> Jadi ingat buat kalian adik-adik terutama yang SSB di Pekalongan ya di Mersin, <tuk> iya. kalau kalian itu punya potensi, kalian tuh juga harus selain potensinya juga harus punya tujuan dan punya goals dan kalian juga harus punya kemauan yang kuat jangan berpikir, ah aku udah mentok di sini aku udah mentok di kalian tuh coba keluar soalnya dengan mengepakkan sayap dengan itulah burung bisa terbang wih, keren gua enggak sih skip skip ya menurut pastinya enggak enggak menurut gue emang pekalongan tuh emang potensial sih ya kalau di, di mana kan Tarkam-Tarkam pun di Pekalongan selalu hidup itu loh Mas apalagi kayak PS Leo dan lain-lain tuh tiap tahun tuh pasti pasti mengeluarkan pemain-pemain baik terbaik sebenarnya tapi ya itu kenapa kok mereka cuman lebih puas di level kampung gitu kan mungkin yeah. kalau di persib dilihat pun kemarin persib kemarin orang Pekalongannya Sedikit lebih banyak pemain hmm. dari PON Jabar ya, kemarin ya. Hmm. Jadi banyak lebih banyak waktu Persib kemarin tuh yang terakhir itu, dia lebih banyak merekrut pemain dari mantan PON Jabar itu, bukan dari Pekalongan. Orang-orang nah, Pekalongan itu kemana? Masa orang segini banyaknya? Boleh bisa, nggak uh, bisa, nggak ah, bisa masuk ke Persib gitu loh, setiap Pekalongan. Apalagi bisa dilihatlah lah, setiap sore, keliling lapangan pasti ada orang bermain bola. Dan di mana mana anak-anak kecil bermain bola, tapi kok masuk ke persibnya tuh susah gitu loh. Makanya yeah. mungkin ya buat kalian-kalian yang mempunyai pekat jangan takut untuk keluar ya mas ya. Intinya gitu yeah. ya. Terus juga part. buat orang tua yang punya anak terus berpakat jangan dilarang. <laughs> Betul. Itu sangat penting sekali untuk mental anak-anaknya juga. Hmm. Kalau orang tua sudah melarang, orang tua sudah melarang ya sudah, anak bisa apa seperti itu loh. Karena anak itu kan butuh doa restu. Orang tua kan sudah, ayo, p emong gatau nggak ayo, doang doang gue sukses. Kalau, okay, kue mau mau kemana? Mau bal main bola? Sudah sudah enggak usah kamu di sini aja. Ngapain kamu keluar? Ini kan mental apa anak tersebut kan akhirnya kan mau. Banyak pakat yang terkubur. Yeah. Iya. Itu banyak kok mas banyak. Cara nah, nggak langsung orang tua tuh sebenarnya ngebunuh mimpi anak betul. Jadi, orang tua di kan ingat ada pemain yang beli mobil 1 M <laughs> buat pacarnya. <laughs> Bayangkan buat anda-anda nanti orang tua, wah makanya dukung anakmu kalau emang anakmu apapun bakatnya, kalau aku bilang mau itu betul. di bidang atletik, terus apa-apa akademis atau seni mungkin. Jadi kalau aku bilang sih mending didukung itu. ya betul. yang dibilang dilarang uh, hobi gambar dilarang main. Alat musik bila Jura right. <laughs> <Nggak. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya, Jadi mungkin gitu aja ya pergantian okay, ya, ya, kita siap, kali siap, ini siap. Tadi udah ngomong banyak sama Mas Dido Soal dari Liga Indonesia terus dibandingin sama Liga ASEAN Mungkin segitu aja buat kalian <laughs> yang belum subscribe Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, share ke semua social media kalian Kalau ada yang mau ditanya, tulis di komen aja Terus jangan lupa patengin channel ini Biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita Saya Bagas Begani Saya Septian, Dan saya Muhammad Rito Mohon pamit, sampai jumpa di video kita berikutnya dan Ciao